seorang pun mengalami Dia selalu Peduli bapak besar sungguh kasih setiamu nyata Keep cool Janjinya Dia selalu Cila Sekalipun badai topan datang menerpah Ku tak gentar sebab kau di sisiku Aku percaya berkata Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, Kupuji, puji ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku Sertaku sekalipun pada topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. But Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa membalas kesetiaan Sungguh In Sungguh indah yang kau fikir. Dikasih. Rupku Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas. Adik. Kudus, terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Sel Selamat pagi roh kudus Terima kasih atas anugerahmu Semalam telah berlalu Ku memuji, ku bersyukur Namamu Allah, Bapak Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Sel Atas anugerahmu. Tuhan 真的